Si hujan Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Mongil Bolang Channel. Kita jalan-jalan ke perjiwa, Benggarong Sembrang di Danau Danur Dana. Kita jemput lagi satu orang ini giling-giling katanya, bayar ikut giling-giling. Nya tadi lo? Gua aneh kita jemput. Baru, nggak perlu. Ini dia yang dijemputnya guys. nah Ini guys, nah, ini guys, nah, ini guys. Oh, ini, guys. Oh, ini, guys. Oh, Oh, my. Oh, my. ini guys. Ini, sini, ini yang dijemput nih. Ini jemput guys. Dia mau ke Hawaii. Kita jalan lagi guys. Oke, gincu lo guys. Berupaya tadi dia belum sempat. Ah dia begincu. Dia belum sempat ini. Tuh, buka tuh tuh. Mana? ini. Jadi guys. Jalannya sempit aja guys. Di pemukiman yang tuh, dibuka tuh. Mana? Jadi kita tidak usah laju-laju jalannya guys. Dia harus artis, ya harus seperti masker dulu, guys. Jadi lagunya lagu si antik ya. Sampai Musim timurnya datang, langatnya berjalan